Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama solaita ala Sayyidina Ibrahim wa alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadi wa alihi Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa alihi Sayyidina Ibrahim fil ala mina innaka hamidu majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so, Saudaraku hari ini saya ingin mereview mobil yang baru datang di antaranya adalah Toyota Avanza tipe G Luxuri 1.5 bertransmisi otomatis warna putih dan Agya TRD tahun 2015 bertransmisi manual warna putih. Dan satu lagi Toyota Ras Tipe G bertransmisi otomatis, warna hitam. dan kemana ya guys? Stay tune. Bagi yang belum subscribe, bantu subscribe saya. Insya Allah saya doakan yang sudah subscribe semoga dimuliakan oleh Allah, dijauhkan dari segala bencana dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah Herbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim kita mulai ya. Tipe G Luxuri tahun 2000, tahun 2014 ya. Mobilnya sih masih bahan Belum di apain Tapi insya Allah mobilnya benar-benar Sangat merekomendasikan buat saudara-saudara Yuk kita cek interiornya Guys Ini Avanza G Luxury Tahun 14 Bertransmisi otomatis untuk harga jualnya buka harga ya buka harga 130 nego nego sampai jadi negonya jangan terlalu barbar saudara karena memang sekarang ini nyari mobilnya sangat-sangatlah <coughs> sangat, sangat sangatlah susah harganya tahu sendirilah saudara keras-keras yang penting masih ada kebagian insyaallah metiknya masih enak enggak ada masalah secara keseluruhan overall baik dashboard dan juga untuk kabin interior plafon semuanya masih bersih sarung jok diretrim di diretrim di retrim sarung ya tapi nggak paten <tuh> kalau mobilnya dijamin nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir <tuh> mesin metiknya masih bener-bener langsam enak banget ya saudara, -saudara. dan untuk di bull maupun apron masih bawaan asli original dari pabrik. Masih utuh semua. Tidak ada bekas cedera atau bekas kecelakaan. Ya, semuanya di mesin pun masih rapi. Di mesin pun suaranya masih halus sekali. Tidak yang tidak ada yang rembes atau suara yang ngelitik. Mobilnya benar-benar rekomendasi secara overall ya, Saudara. Yang 1500 cc. Dia sudah ada fog lamp Bumper guard di depan Garisnya uh, Yang sudah chrome ya Modelnya hampir sama dengan Avanza Velos Hampir sama dengan Avanza Pellos Mirip-mirip dikit Dia sudah ada over fender ya Di sekeliling bodi Over fender di sini. Dan juga saya akan jelaskan Untuk ban profilnya Ini profil bannya di Mereknya merek Gujer Dengan profil 185 Per 70 ring 14 Bannya masih cukup tebal Sekitar 80 persenan. Pelek-peleknya pun masih cukup bagus ya Nah ini over nya nih Di sekeliling body Masih asli bawaan dari pabrik ya Berarti ini mobil benar-benar terawat banget DP 20 juta Angsuran estimasi saya Sekitar 34-35 sampai Estimasi ya kurang lebih Bisa kurang bisa naik tergantung final masing-masing Oke baik, kita cek lagi. Nah, di sini ada backdoor. Backdoor di bagian belakang bagasi. Di sini pun Tetra G Luxury Avanza tahun 2014. Pajaknya bulan 12 panjang tahun depan. bener nggak Ya, berplat ganjil daerah Tangerang. Tangerang Kota ya kalau nggak salah ini. Nah, ini dia nih. Untuk nat-nat bagasi pintunya masih utuh semua, ya. Nggak ada yang bermasalah, nggak ada bekas eksiden, nggak ada bekas cedera. Semuanya rapi, tersusun bawaan dari pabrik, dan juga di bagasi semuanya masih bersih banget, ya. Tidak ada bekas edikasi, indikasi banjir, nggak ada. Semuanya masih rapi banget. Nah, ini bangkunya, kita lipat, kita lihatin lagi. itu saudara Insya Allah mobil ini enggak perlu dandan ya mobilnya cukup rapi so, saudara bisa menghubungi saya langsung di wa 081 194 -77 -161 dengan saya Dedi atau di Rosotel di Rosotomotif Nah saudara, saudara kita akan jelaskan lagi di dashboard ini dia kalau yang luxury dia sudah ada wooden panelnya ya. Wooden panelnya ada di sini, ada di stripping sini dekat AC. Itu pemanis dan pemantes untuk head unit masih original ya. Nah, head unitnya masih original untuk AC kita cek. Wow ACnya masih sangat dingin loh ya, gaya. Dan juga ini sudah SRS airbag. Setir setir pun masih kenceng ya so saudara. Kilometernya sekitar 62 an kurang lebih. Kita cek juga. Nah, semuanya ini masih diplastikin yang di sini nih. Ini masih diplastikin. Kalau yang ini mungkin karena mungkin istrinya dicopot buat merias. Lampu lampu pun kita cek. Nah, lampu lampu hidup ya lampu kabin ya. Baik, kita start up ya. Kita start up untuk test drive kaki-kaki. Nah, kita test drive mobil ini untuk mengetes mesinnya. Karena ini memang mesin matic ya. Mesin matic itu rawan dengan hentakan. Mesinnya jedak jeduk nggak. Metiknya bermasalah nggak. Dan juga kaki-kakinya pun kita cek. nah ini kaki kakinya nggak nggak ada masalah untuk mesin pun saya rasa langsam ya stabil nggak ada nyentak di perputaran laju mobilnya ya mesinnya masih bagus nggak ada masalah deh sepertinya mah kita cek oke maju dikit agak digas sedikit Iya ya. masih bagus banget nih mesinnya Langsam ya ya so, saudara Untuk DPN, DPN 20 juta Angsuran 33 sampai 3 Eh mohon maaf 33 sampai 35 estimasi kurang lebih Tergantung finance, masih Tergantung Finance ya Karena setiap finance itu berbeda-beda Nggak semua sama Mesinnya masih Sangat enak, kaki kaki pun Masih Nggak ada yang Dakduk-dakduk -dak ya masih normal. Ini jalanan nggak rata. Ini pakai pak jalannya jalanan konblok memang nggak rata. Tapi saya rasa kalau emang kena, ini kayak kaki kerasa, kerasa duk, duk, duk, duk dan kita sebagai penumpangnya pun yang mengemudi pun merasa ada suara yang janggal. Ini Insya Allah nggak ada. Dan juga kita cek di sini rekstirnya ini nggak ada masalah ya. Rekstirnya kita belokin. Nggak ada bunyi-bunyi misterius, nggak ada. Insya Allah aman. Mesin enak ya, saya setara. Kayak kaki pun masih Cukuplah bagus. Oke, baik. DP 20 juta angsuran di sekitar 3,3 sampai 3,4. yuk kita cek kondisi sekeliling bodi untuk sekeliling bodi semuanya masih sangat terawat dan masih sangat mulus ini belum kita papain apa ini mobil jujur baru semalam kita dapatnya ada lecet-lecet, tapi Insya Allah tidak berat, tidak, tidak sangat terlalu berarti ya, masih cukup normal. Karena wajar pemakaian mobil bekas pasti ada bekas lecet-lecetnya, tapi terjamin ya. Ini bawaan asli dari pabrik. Biasanya kalau udah pernah kena, ininya pasti udah kena. Ini kelihatan kok dari umurnya yang 2014, sealern sealernya udah masih sangat original, ya, so, saudara. Masih bagus banget ya. 100. Kita jual kualitas, kita jual keistimewaan mobil ini Insya Allah saudara yang membeli mobil ini Insya Allah tidak akan menyesal dengan kondisi yang sangat bagus sekali Baik, oke ya uh, Ada lagi beberapa yang tadi saya sebutkan, yuk geng apa ya ini dia Toyota ras tipe S bertransmisi automatic tahun 2012 warna hitam pajaknya di bulan Mei tahun 2012 ya Kilo STNK nya masih Tangerang kota ya yes, saudara ini tahun 2012 sedikit lebih lawas dari yang tadi saya review tapi kita akan cek untuk kondisi kondisi mesinnya dan kondisi mobilnya untuk alarm remote masih berfungsi dengan baik ya kita cek nah ini dia dot masih sangat bagus, bersih, bening dan luxury kesannya ya nggak ada bekas kerusakan atau yang berarti ya Insyaallah mobilnya bagus juga nih untuk interior bagus loh bersih bening nggak ada bekas yang yang kelihatan yang nggak enak konsol boxnya tersedia nah ini tipe S ya tipe S dia ada konsol box sama ke folder dan di kursi dia sudah ada adjustable dan reclining, reclining. kita cek untuk di mesin Oh, Kilometernya estimasi sekitar 98.000-an Hampir mendekati 100.000-an Tahun 2012 nah, Untuk dashboard pun masih sangat bagus ya Nah tipe S tahun 2012 Dia sudah SRS airbag Head unitnya guys Head unitnya ini Kita sudah option Pakai Head unit yang Layar sentuh Atau TV ya nah, ini kita nyalain AC nya masih Cukup dingin nih nggak ada masalah AC dingin ini baru kita hidupin Nah ini Semuanya masih original, masih original. Oh iya. Yeah. Ini kita cek di kemudi. Tombol pengemudi masih berfungsi dengan baik ya. Ini masih berfungsi dengan baik, kita ngetes di sini ya. Oke, okay. dan juga untuk gelombangnya dan modenya semuanya masih berfungsi dengan baik. Oke. Okay. Kita ke radio. Radio, kita cek juga di sini. Oke, masih berfungsi dengan baik ya. Tombol-tombol di setir masih berfungsi. Dan juga di dashboardnya masih bagus. Di grip-grip AC-nya nggak ada yang patah. Semuanya masih berfungsi, masih asli. Dan juga di konsol box-nya masih asli, tipe model fix. Seperti ini penampilannya. Dan juga di atas Plafon depan Dia tersedia Ini ya uh, Kaca Untuk di samping pengemudi Kaca rias visor Dan Untuk laci kacamata uh, Lampu berfungsi dengan baik Oke okay. Kita akan tes drive mobil ini kita cek mesinnya metiknya kaki-kaki aja ya, semoga mobil ini bisa merekomendasi kalian Oke okay, kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim. kita cek laju mobilnya ah perpindahan giginya udah kerasa enak nggak ada masalah tidak nyentak biasanya kalau kita tarik gas sedikit aja langsung kasar deg, deg deg deg deg gitu ini enggak ini masih taraf wajar dan normal. Nah ini kalau digrepes di setirnya aja ya setir kulitnya tapi bukan dalam-dalam kerusakan ya nggak ada masalah nih ini diganti sarung aja no problem kita cek nah, kaki, kaki normal. Nggak, bud, nggak bunyinya beduk-beduk, aman ya. ini, ini juga belum dia papa ini, masih bawaan original kita beli, belum kita repair atau pun kaki-kaki, baik mesin belum kita repair. tapi kondisinya mobil ini sudah cukup very very good, bisa menjadi bahan rekomendasi saudara-saudara yang mau ngebeli mobil. kaki-kaki masih enak ya mundurnya pun masih enak nggak ada masalah kita udah cek kita test drive nah kaki-kaki nggak enggak bermasalah dan steering rack pun nih kita udah coba nggak ada bunyi dakduk-dakdukkan nggak ada suara-suara misterius semuanya berjalan dengan mobilnya cukup baik dalam masalah ya ini udah kita tarik agak kencang tapi alhamdulillah enggak ada masalah. Kalau ada masalah dari situ aja udah ketahuan kok mesinnya bermasalah. renggangin biar bisa disorot body-bodinya. Oke, okay. remnya pun masih bagus ya. Remnya masih bagus. Kita cek dekat mesin, sepertinya sih masih Orion, ya. Masih Orion, dan di apron pun, dan bull head masih Orion, ya. Mesin pun masih halus, kering. Suara panbelnya pun masih bagus kedengarannya, nggak pincang. Terus nggak ada bekas eksiden besar. Insya Allah kalau sedikit lecet-lecet wajar ya saudara. Cuman sedikit aja di sini, tapi Insya Allah nggak berarti. Untuk keseluruhan overall mobil masih cukup layak, tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Untuk harga kreditan di sini ras tipe S warna hitam bertransisi otomatik kita buka harga 135 masih bisa nego. Untuk di DP an sekitar DP 20 juta hampir sama ya. DP 20 juta angsuran 33 tiga sampai tiga lima an kurang lebih hampir sama. Ini body bodinya kita cek juga over nya semua masih ori ya nggak ada bekas gantian nya semua masih ori. Nah, Di sini juga nya masih ori dan untuk profil bannya profilnya Profil ban Bridgestone Dengan Ini tahun 2000 Profil bannya 235 Per 60 ring 16 Masih asli ori bawaan ya Asli bawaan dari Pabrikan Tapi memang standarnya memang seperti ini dari Toyota -nya. Untuk umur ban Umur bannya ini sekitar Tahun 2000 Tahun 2000 berarti ini mobil cukup jarang pakai Bulu-bulunya masih ada nempel, dan di footstep pun masih asli bawaan. Ya, footstepnya masih bagus. Ya, nggak ada masalah. Pintu-pintu nah, semua, seterusnya masih aman, dan juga di sininya nih masih aman. Ya, masih aman mobilnya pun aman enggak bekas banjir dan tidak bekas aksiden besar silat masih bagus nah, ini yang dua baris ya belum yang tiga baris kalau yang tiga baris biasanya option. baik kita cek lagi sekelilingnya ya, ban-bannya masih cukup bagus buat syarapnya overall ban semua masih tebal-tebal banget ya Uh, di sini pun over findernya list-listnya masih asli bawaan original dari pabrik kelihatan dari sininya kalau bikinan sih kayaknya jauh ya masih bagus buatan pabrik jadi kita merekomendasikan buat saudara, -saudara yang akan membeli mobil kendaraan langsung aja ke saya nego sampai jadi harga tersebut yang saya cantumkan masih bisa dinego kita belum cek ini Cek ini Oke Kita cek lagi Mirrornya Masih fungsi ya mirrornya Electric mirror Masih fungsi dengan baik Baik selanjutnya Kita ada mobil Yang tadi Agia TRD Warna putih tahun 2000 15 bertransmisi manual Kita langsung tes drive aja ya saudara Agar supaya bisa merekomendasikan atau tidak ini mobilnya Nah ini mobilnya tahun 2015 Setir-setir gripnya masih sangat tebal ini sudah SRS Airbag karena yang tipe TRD. Uh, untuk bawaan door trim, dashboard semua masih original, masih bening semua, tip titiknya juga masih terlihat sangat terawat dan bersih. Bat transmisi manual. War Wah, AC dingin banget loh, gede, nyemburnya bagus banget ini. Oke, okay, kita langsung test drive. Kita cek, mesin masih enteng, koplingnya masih enak. Kayak kaki, oh masih enak. Kayak kaki masih enak ya? Kayak kaki masih enak nih. Setir pun, raksir right masih bagus. nggak ada masalah ya Ini tempatnya bergelombang kayak kakinya masih Sangat senyap Masih enak ya o, Overall nih mobil masih bagus Masih kenceng setir-setirnya Kilometernya masih rendah 50 ribuan Kita udah cek mobil-mobilnya semua overall masih bagus ya kita ngeliling sekali lagi nah, di sini kopri masih enak ya yuk kita cek sekeliling body dan mesin kita buka kapasinya Wow mesinnya bener-bener kering ini belum dicuci belum disemprot belum dibapain masih bagus banget kayaknya sih yang saya rasa ini mobil bekas agak lawas tahun 2015 tapi rasanya rasa baru terawat jarang pakai untuk kap mesin ya ini kap mesin masih Orient ya dari pabrik bawaan dari pabrik Gak ada bekas cedarang, gak ada bekas eksiden Bullhead dan apronnya pun masih rata bawaan dari pabrik Tidak ada goresan atau rusak Dan juga untuk di sasis pun masih rata Insya Allah aman ya Tidak bekas eksiden, nabrak besar nggak ada Dan juga di over fender bemper depan depan, list TRD nya ya untuk Ini menandakan asli ori bawaan dari pabrikan Karena kalau sudah bekas gantian beda beda ya saudara semuanya masih tertata dengan rapi kalau bekas dicat wajar ada tapi insya Allah enggak bekas gantian ya saudara bempernya asli masih bawaan dari pabrik kalau ada bekas nabrak ini pasti udah bekas gantian untuk bodi dan over masih rata masih asli bawaan dari pabrik tertata dengan rapi nah, list chrome nya di bodi bodi set molding tata-tata dengan rapi masih sangat bagus ya ada lecet sedikit di sini tapi Insya Allah kita akan repair baik kita cek ke bagasi di bagasi masih rata bawaan pabrik ya Wow, wow, wow masih keras masih bagus masih bagus tebal, tebel, tebel. Dan juga di list list bagasi ini masih asli bawaan dari pabrik seat step tersedia di bagian pintu bawah bagasi. Nah ini sarung joknya sudah diretrim kulit tapi masih sarung ya belum permanen. Untuk harga kreditnya DP 20 juta Bisik-bisik Angsurannya 25an dikali 47 bulan Ya saudara so DP 2, DP 20, DP 15 Sampai 20 jutaan DP 20 sekitar 2,5an Kurang lebih 24,4,50 Kita udah cek Kaki-kakinya masih enak Meskinya masih enak Koplingnya masih enak Mobilnya pun masih bener-bener rasa grass Rasa baru Ya saudara so Berikut yang tadi telah sampaikan Semoga bisa menjadi inspirasi, rekomendasi, dan pertimbangan buat saudara yang mau kredit mobil atau beli cash. Harga, naik gua aja ke sini. Hubungi saya, WA saya. Baik, mohon maklum apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun penampilan. Dan mohon dimaklumi atas kekurangannya. Saya tutup ya. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rasu